Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo semuanya Di video kali ini saya akan membagikan Tutorial cara membuat Penomoran otomatis di Microsoft Excel Sebelumnya Jangan lupa like dan subscribe Video ini Oke langsung saja teman-teman Cara yang pertama Cukup ketikkan angka 1 dan 2 Kemudian Blok angka 1 dan 2 Arahkan kursor Ke sudut kanan Kemudian drag atau tarik sampai batas nomor yang kita inginkan. Untuk cara yang kedua, ketikkan angka 1. Kita buat rumus sama dengan. Klik pada sel E5 atau di atas ini. Kemudian tambah 1. Enter. Jadi kita tinggal tarik ke bawah. Otomatis. Setiap angka ini mengikut rumus yang kita buat tambah 1. Kemudian untuk cara yang ketiga. Ketikkan angka satu Pilih menu fill. Kemudian pilih series. Series innya kita klik kolom. Karena kita buat ke bawah. kalau out ke samping jadi baris. Ke bawah kolom. Kemudian. Buat. Angka yang kita inginkan atau nomor yang kita inginkan. Saya buat satu sampai dengan 10. Kemudian, oke. Okay, otomatis muncul 1 sampai dengan 10. Atau bisa juga kita buat sampai 1000. Contoh, saya buat satu sampai dengan 1000. Otomatis sampai 1000, teman temannya Oke, okay, langsung kemudian cara yang keempat kita pakai rumus sama dengan rows. buka kurung tutup kurung enter nah di kali ini cara yang keempat ini muncul angka 5 karena dia mengikut baris yang ini teman-teman baris satu 1, 2, 3, 4, 5 jadi untuk merubahnya kan yang kita inginkan pada baris yang ini hanya start atau mulainya nomor satu jadi kita hanya hanya yang merubah rumus cukup kurang karena di sini karena di sini baris kelima jadi kita supaya satu kita kurang 4. Jadi hasilnya nanti mulainya dari nomor satu Kemudian enter. Oke teman-teman, jadi tinggal tarik ke bawah. Oke. Demikian video dari saya, semoga bermanfaat.